selamat pagi sahabat petani saya Wayan Suparno, Pak Tani posisi saya di depan rumah saya ini, itu warga TPS 1265 per kilogram harga sawit saat ini inilah Nangka mini baru ditanam 1,5 tahun sudah bagusnya kayak gini ya. Buahnya lebat. Wow, keren. Karena karya inovasi. Itu juga banyak sekali. Nah, tuh. Nih. Ya. Keren. Ini juga. Mari kita terus berinvestasi nuansanya harus inovasi. Salam hormat. Salam inovasi dari WN Sopakno, Pak Tani. 3,9 layarnya. Ketinggian ya. 3,9. Pas